Skylar, Aldous. Let game insurance. Karena kita tahu ketika berhadapan dengan Cecilion. Itu buat Cecilion juga tuh nyali PB. Ya. Iya. Itu, wah ini sih kayaknya yes. Link Aldous-nya. Yes. Dan okay. ini Natalia juga gampang kebuka ya. Iya, Natalia bisa kebuka gampang. Hmm. Kita tahu juga kalau misalkan ngomongin nanti di last pick-nya, ini bisa macam-macam sih lebih tepatnya. Nanti dia bisa ke arah uh, Lilia juga yang masih ada. Dan bahkan belum diamankan udah saat ini. Dan itu bisa menghentikan sedikit pergerakan dari Natalia yang mau jump in langsung untuk asylum silent ke arah Lilianya. iya, Pak Pak Gua sih, setuju. Iya. Ketika Natalianya mungkin sneaky-sneaky, masih bisa ada black shoes. Lilia. Tapi kalau another hero, yang ngebuka ya, Be? Selain Rafaela untuk... Dari mati sudah nggak sih? Angel oh, oh dari Romar seperti Matildamit Matildamit Iya. Hmm. jadi nanti skin ngedamage. nggak damage yes kemungkinan besar skinnya okay. yang akan memainkan low wave nya ya dan She apakah kita lihat nanti man. apakah akan ada skin terbaru dari Angel lah karena dari tadi bahkan dari kemarin lebih tepatnya aku menunggu ada yang ngepick ke arah Angel lah bang otot kemarin kan nggak sampai tapi sempat. kan belum ini nggak nongol ini fit Eric Kevin gue yakin hari in ini happy. aja Hari ini gue yakin Eric Kevin ngepick ini, sekarang kan bisa jadi kan udah di ini oh iya kenapa ya marah-marah kalian sama gue gak ya? marah-marah lho kan harapan dari KB wih tapi ini cari sih di late game lumayan loh bisa counter aldo iya balik lagi sih dengan true damage yang begitu tinggi dan bahkan sekarang tuh buildnya ke arah critical-critical ya critical dengan Windtalker dengan Scarlet Phantom kayaknya tuh udah cukup banget tapi, gak tahu kenapa, aku lebih Walaupun suka... Gak ada adjustment, deh. Iya. Gak tau tapi lebih suka... terlalu ngaruh. Lebih suka aja kalau misalkan tetap bikin cara golden stuff. Karena hmm. balik lagi lawannya Aldo sih. Oke. Okay. Kita langsung saksikan sendiri untuk kali ini. Dimana mana Kiyoshi yang sudah mendapatkan satu game. Apakah mereka akan memantapkan dengan dua 0 Atau kebalikannya, Rebellion akan mengambil satu poin atas game. Dari Aral Profesor. Wow, dan ini dia. Justru malah early nya deh. lebih enak, deh. Apanya? Early game-nya, Iya, emang. Di up. Emang, mm. di buff. Clear wave minion-nya lebih pasti. Dan uh, untuk dari segi damage-nya juga dia lebih optimal karena... ...dari total damage. Karena sebelumnya itu cuma dari uh, item damage. Tuh pakai pake B, skit ya Hah? Iya, pake makanya pake. kan. Iya. Udah kelihatan dari tadi. Oh, tuh. Oh itu. Lucu banget skin-nya. Ultinya gimana tuh? Ultinya gimana, B? Uh, Bebek. Sama Coba aja. ulti dong. Belum. Ah, belum. Oh, belum. Oh, boy masih Pen -pen lihat review masih review, review masih 1 menit satu Lo lu enggak dengar oh, tuh masih level satu. ini orang cuma pengen lihat tuh lihat dengar sendiri masih level satu Yo, dia dah sorry dah hmm, oke okay. tapi ternyata di sana ada Clay mencoba untuk membantu pergerakan <tuk> <arah> seorang <Pina, tuk> Dan di depan sana tertangkap segment claw wow, dicapit langsung Tercubit oleh seorang Swelo yang membuat pipin dan juga Clay berhasil kali ini tapi lihat Albert is coming uset <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Itu ada sugar glider lewat, sengaja? hampir saja berhasil mendapatkan purple buff. Wow, retribution diamankan oleh seorang Jisa. Dan bahkan kayaknya kramernya diambil nggak sih? Karena ngelihat Jisa yang tadi sempat ketahan di level 3, iya. itu mungkin ada sedikit ketertinggalan. Dan Albertnya dia mungkin akan mendapatkan level 5 ketika nanti orange buff, atau bahkan mungkin dari gold buffnya ini dia arah bottom lane, ditahan terlebih dahulu. Karena R7 kayaknya ngebal tuh ke arah sana nanti, di menit yang kedua sekarang, sudah jadi dewasa dari golf clubnya yes politik tidak ada retribution Skylar hanya menjaga dirinya karena turtle sudah mulai diawasi di bawah ada satu dua tiga orang dari tim Arak bersama juga dengan R7 sudah langsung dibuka jisa langsung menuju ke arah turtle juga dua orang saja klaim yang coba memukul mundur timnya oh, di sekarang oh. kita lihat di sini diajar tiga orang langsung ada dua dragon karena satu orang dan bakal yang begitu saja besbelet diamankan oleh seorang Albert tapi ya bisa kita lihat di sini di mana jisa terlalu dalam masuknya tidak ada yang ngebuka nggak ada yang dan yang terlebih dahulu atau distraction sekalipun. Yap. Bahkan dia lupa kalau misalnya dari tim Arachiyoshi dengan Roamer Healer. Sustainability-nya terculik sedikit. Jisa, first damage-nya masih belum cukup Red dengan under position yang dia miliki saat ini, bukan Cornet. Yes, yes, yes. Itu dia tadi setup teamfight yang sangat baik dilakukan. Dan bahkan diincar oleh shownya nya atau r 7 juga karena yang tepat. Langsung Red karena jungler yang nembakkan di top lane tapi terlihat dari zona aldosnya. nya nggak bisa kabur, nggak bisa kemana-mana. tidak ada lagi flicker dan bahkan harus diamankan oleh karinya. walaupun birole benar-benar sekarat banget dan oh. masih punya flicker sebenarnya. mostly, mostly ketika Asik. ada link di tubuh musuh, kebanyakan mereka kehilangan turtle pertamanya. ada link di tubuh musuh. yes. <laughs> nah, land kan? up, land up, Masalah. land up. ya pokoknya intinya <laughs> begitu. <laughs> nah Umbun. tapi mereka biasanya kehilangan momentum untuk turtle pertama, tapi ini berbeda sekali. Mereka mengamankan dengan keuntungan yang cukup banyak; junglernya harus tumbang. Nah itu dia profesor, kenapa? karena Albertnya dari awal itu ngamanin ke arah orang itu dia, biar gak cooldown, betul sekali jadi ketika nanti ada di menit yang kedua, purple buff nya masih ready juga itu yang sempat saya kasih info juga ke Bung Cornet gitu loh, kalau seandainya mau turtle atau mau ke arah mirror oh tapi di sana Skyler gak punya flicker, Albert masih mau lagi, lihat gak ada energi di depan sana dapet sopletnya belum dikeluarkan, tidak mau terlalu terburu-buru tapi dipanggil oleh Clay dan bahkan gak mau tertrigger dan bahkan Clay Albert mencoba tahu okay, langsung capo sebelumnya telah dikeluarkan dan terpaling off oh, oh. play di balik kanannya Albert masih mau lebih satu lagi oh. dan dan sayang sekali Albert gabarit di dapetin poin atas Wellow dan Val dan bahkan di sini dia masih bertahan WHAT? FAL FAL FAL benar-benar di begitu aja lah seorang FAL di taunting, bener-bener dia cuma recall-recall di depan dan masih di area smoke ya dia tahu. Physical damage gak bakal bisa deh, masuk ke dalam dirinya, dan masih bisa selamat. Gila, hampir banyak banget poin kill yang seorang Albert, <laughs> tapi ternyata dengan adanya distraction atas seorang Sherlock, dan juga fall Kali ini dari seorang Albert pun gak dapetin poin kill banyak tadi, sumpah Be. Itu, kalau misalnya, ada DPS lagi, suelo si tumbang harusnya. Ya, apalagi mengingat itu adalah fight yang benar-benar tarik ulurnya rapih banget. Miss positioning dikit, Skylernya dateng, uh langsung dibalikan keadaannya. Oke. Yes. Yes. Tapi dari sini Drive Dragon mengarah ke satu orang daerahnya yang dijar, Tapi kita sini masih mencoba untuk bertahan. Lalu dia masuk poin kila, panggil jalan masuk. Miss Boy dua wow. kali dan bahkan langsung maju ke arah depan. Flicker! Zitkundo! Swallow-nya juga sekarang dan langsung diamankan itu saja. Oleh serang Clay-nya. Dua orang dan membuat RRK OC bisa mengamankan turtle yang kedua dengan sangat amat ri. Aku nggak tahu kenapa. Ini apakah ada... Tabrakan tersendiri dari Abel Gian dan juga Rartyoshi. Benar-benar, oh. wow. wow. wow. Val diam, -diam mencuri turtle-nya. Dua update. Zidara Senfan langsung majar balik, tidak terima dari Yoshi dan langsung diamankan itu saja poin kill dari Jerman Oh my God, lihat di sana Jisa mencoba untuk mendapatkan poin kill tambahan Dipanggil kagaknya Singwen, tapi lihat si Eagle, kaya terbesar dikeluarkan, Jisa. Albert is coming Lihat, Albert sukar glider kali ini mencoba untuk mukul mundur Swallow dan juga Jisa Dan Lihat satu backsteak critical damage yang diberikan oleh seorang Paul berhasil mencuri turtle di depan mata seorang Albert. Ini pukulan keras untuk Albert sih, untuk dia respect. Benar-benar respect dan juga ya berhati-hati dan harus menggunakan retri-nya ke arah objektif yang sangat penting yaitu turtle. Ya, balik lagi tadi dia udah melakukan team fight dan mau nggak mau harus menggunakan satu retribution-nya Kalau yep. enggak mungkin dia bakal tumbang di team fight yang sebelumnya. Permasalahan utamanya adalah kali ini untuk menghentikan dominasi dari biru sih. Biru memenangkan uh, match. Up dari Skylarnya. Lihat bagaimana baru punya Thunder Belt di sini dan bahkan dari birunya. Dia punya cara dingin Hunter Sword. Wow! Tiga yes. wow. beda jauh tapi Skylar harus lebih berhati-hati. Oke, okay, lihat. Albert tunjukkan belakang. Dekat, digunakan. Dua flag menuju seorang Jisa. Jisa masih bisa tak terbitnya terlalu tinggi. Albert. Teman komplit. Birul undangan so, ada lagi. Satu puluh ke Satu puluh ke Satu Lihat menit. Uh, ya. Satu pedang diamankan oleh oh, seorang oh, Albert. Albert masih boleh, Tak menjadi korban salah oh saja. Satu wakil yang di tangan dari seorang Albert. Lihat empat pemain dari tim Rebellion yang udah harus tertunduk lemas tak berdaya Bong cornet Dalam satu kali team fight empat orang langsung dihilangkan dan rubinya masih berjalan di arah tengah. Dan kita lihat di sini juga dari Albert yang menunggu untuk Finn menggunakan ultimate-nya hard guard ya dan dia bisa langsung bergerak dengan bebas ditambah lagi juga lihat. Ada qq kalau kata Rindermas. Alright, well, okay, okay, okay. Dan seorang daerah bakal dibasahkan, oh, oh my god, he he dodge, oh my god. <laughs> dari seorang Albert Dan bakal Val. Juga ada Skylar, tapi nampaknya Skylar bergerak berubah menjadi Naga. Oh, Skyler. Masih ada flicker, masih ada pipin soalnya Bung Cornet. Yes. Bisa merasuki tubuh dari seorang Skylar. r hanya memancing tanpa ke disana. Mencoba untuk ngebait karena kita lihat juga linknya. Yang mencoba untuk dapetin turtle yang kali ini juga harus berhati-hati. Oh. Bahkan Iva Pendet masih belum bisa untuk menarik seorang r Masih bisa disunpo. Dan turtle dia diamankan. Turtle. Ini dia turtle ketiga. Untuk tim ar, -Ar Oke. Okay. Jika kalian ingat Albert pernah bilang, Ngapain di band link gua Gue udah bisa main link. Ternyata kamu bohong. Ternyata itu hanya bualan semata Bung Cornet. Iya, yeah. ternyata dia masih bisa bermain link. Jago dan Bangga dari Dwarf Tracker. Bangat di barter. Tepatkan kali ini. Tapi masih cepat untuk bertarik. Kelima karena berempat membuat kali kali ini gak bisa masuk lebih lanjut lagi karena gak punya mana. Wow masih benar-benar ditarik ulur dengan sangat amat baik dari kedua tim dan bahkan masih bisa untuk dibersihkan kah? Masih menahan untuk harga-harga tapi masih ada flicker di tarik begitu saja. Tidak mau langsung masuk ke dermakan di salah bertiar, bertiar, langsung maju ke depan. Fist boys, biru dia langsung diintar dan bahkan langsung dihancurkan begitu saja. Albertnya satu point kill menuju ke dua, penda dua, penda ketiga. Suat yang belum bisa lantri-tari, oh. bisa saja di daerah. Masih ada fit voice, ALFORD! Masih bisa survive di area tengah! Albert manusia setengah link! Kalian dilihat masih bertahan, masih hidup! Membuat dia berada di posisi yang unggul 5.05 KDA Propecor! Dan itu adalah refleks yang menurut aku nonsense banget. Sambil speaker? Dia lebih memilih ke arah kiri daripada <laughs> ngadeketin daerahnya, <laughs> sambil stiker, manusia setengah link emang udah ditarik padahal, mangkannya. <laughs> udah ditarik. ada tuh panik-paniknya gitu. dan bahkan uh, itu bisa dibilang Don't Run Wolf King nya gak kena loh feeling gue pas bayi mainannya sugar glider, <laughs> jadi <laughs> <laughs> sering locat-locat, gak ngerti gameplay dari linknya kayaknya ya pas kecil kita manjat pohon, uh -huh. dia manjat tembok tapi uh, nampaknya saya harus jadi korban Profesor, Iya. Geng -geng yang tepat poin keempat Rebellion membuat Araki Hoshi R7 lebih tepatnya balik lagi seperti yang Mungkinet bilang tadi harus respect dengan adanya retribution sekarang harus respect dengan adanya damage dari tim Rebellion. Yes. Ya, mau gak mau sih timing itu kan yang menurutnya menurut aku paling penting lah apalagi ngomongin soal Araki Hoshi yang selalu disiplin soal mereka tuh keluar dan masuknya ya apalagi Albert Vin mereka tuh selalu ber berbarengan combo jump in ke arah target utamanya birul. Karena balik lagi dari tadi, Biro dapetin farming yang bebas di bagian top lane, tapi untuk di team fight sepertinya dia tidak diberikan ruang, bahkan untuk memberikan dealing damage. Uh. So, udah punya lanjut trancen dan untuk kali ini, Dairon dengan satu Dominance Ice, apakah ini akan menjadi jawaban? Untuk pergerakan Albert dan juga Finn yang masih uh. belum bisa dihentikan. Robin, of nature tuh. Agak sedikit iya hmm. agak ini ya sedikit kita ya ya. Terlambat bilang ya terlambat untuk Robin, untuk dari segi item-item yang dipilih, iya. karena dia harus butuh dreadnought, dreadnought dulu, dia butuh untuk sustainability, karena yang kita bilang dari awal, ketika adanya Cecilion, iya, ada link itu, link di tep itu benar-benar menjadi satu buah tamparan keras. Makanan empuk terlihat lezat dari yeah. seorang Swelo. Makanya aku penasaran kenapa enggak wow. sekalian aja gitu loh. Fanny, yeah. Lancelot awal ban-nya. Kenapa Esmeralda kenapa enggak Ling gitu loh? Oke, okay, tapi lihat! Wah, uh. uh. gila Fall yang harus respawn tapi di masa ada lebih rule Flicker win of the. lihat apa dari seorang Apat. Dilang tersentak. Kali ini terperangkap dengan pergerakan seorang Ruby. Seperti kan Strike. langsung ada, Skylar di depan sana. Lihat, tinju di balas Bawaan kali ini, obatnya sekali, amazing kali ini akan jadi korban ketiga dari seorang pipin masih ada satu buah favor yang menyelamatkan hari dari suara pipin wow wow wow Rebellion Zion yang langsung mengembalikan keadaannya di menit-menit yang genting sebenarnya walaupun belum menit 12 dan tampaknya mereka langsung ke arah Lord yang masih berwarna ungu dan langsung mengamankan satu purple buff juga milik Link tidak ada lagi wow. purple buff untuk Luffy, next team fight Luffy, dan bahkan Lord yeah. langsung diamankan oleh Rebellion Zion Link tanpa purple buff pakaikan aku tanpa kamu tak berdarah Ah, ya lumpuh, setengah lumpuh, Bang Cornet. Yes, ini dia team fight-nya, siar ya, datang ya. Iya, menurut aku terlalu overcommit nggak yeah. sih? Apalagi tanpa adanya mungkin backup yang begitu cepat. Nggak ada ketika... Angela juga, jelasnya udah masuk ke arah si R7 tadi. Yes, ketika gak gak ada hardguard. guard yes. dan bahkan Skylernya jumping ke dalam, tapi ada no off strike, dan itu menghentikan pergerakan dari Skylernya. Karena kita tahu Skylar kan juga build ke arah tank ya. Karena dia mainin ke arah passive damage-nya. Karena satu hal sih dari Rebellion. fall ini distraction banget bro. filenya mm -hmm. ini menjadi masalah yang keladi dari problem. Yang dimana Erhard sih jadi terlambat untuk melakukan backup terhadap seorang Alberto. Dan lihat di arah top lane sana. Albert is coming. Mencoba untuk melakukan clear minion. Harusnya lebih gampang. Sini masih, masih Lord yang berwarna ungu. At least mereka ngejaga Tiga, turret terakhirnya. Dan harusnya bisa dibersihkan dengan mudah. Yes. Yeah. Ya, masalahnya satu, yes. gak ada high ground. Nah, itu oh, oh, Problemnya yeah. satu, clay bukan pakai high ground defensif. Dengan metode strong. adanya Matilda sebagai midliner, tapi pick yang dilakukan Arathios, bisa aku bilang di sini masih kurang maksimal. Yang maksimal adalah recover dari seorang Albertnya, Profesor. Iya, apalagi mengingat dari kita tahu Albertnya yang dari tadi benar-benar bebas. Kali ini benar-benar dalam ancaman. Nah, tapi dan bahkan Skylarknya masih berpikir karena Black belakang Blue Lake juga mencoba untuk free hit dan masih ada Tempest of Blade. Pada pertama, pada kedua masih mencoba untuk dapetin point kill. Liakil Spirit dapat Fatal dan juga masih menemukan Carbis point tapi kita di sana. Full masih mencoba untuk kabur karena belakang dan lagi-lagi langsung oh, ada straight wow. kill. Wow! Tanpa Barbell barbel Ball! Masih bisa initiate! Yes. Masih yes. bisa dapat team point kill! <laughs> empat pedangnya berhasil diamankan! Albert! Orang macam apa kau ini? Hey, Ingat, dia Baby Alien! Bayi Alien! Memang tidak salah title itu, saya sematkan tapi lihat di sini Skylar, dia yang tadinya diganking Terlalu tanky, menjadi kerugian untuk si Rembrandt Ketika komit terhadap satu orang Skylar Skylar yang di menit 14 udah benar Bung Itemnya udah lebih tanky Bung Tapi masih fall ya Dengan kenakalan yang dilakukan ya Ya karena dia tahu rata-rata damage nya itu adalah physical attack Iya yeah, physical, physical makannya dan Clay Yang hanya bisa nembusin ke arah nya so dengan iya, tadi Bloom. Yes, Clay dan juga pipin. minimal pipin. oke, okay, tapi ngomongin soal "uh" gold, by living by mandiri wow. kali ini, Jisa dan Skylar paling mengejar. Tapi kali ini One v One situation. One Piece, One Piece, One Piece, One didapatkan ah. oleh Walaupun masih ada Clay yang mencoba mendapatkan point kill terhadap seorang Val, dia masih terlalu Had saja jauh oh. dari hadapannya dan Clay-nya. Masih bisa nge-kill, oh. tapi dia harus di-trade begitu saja. Agak gak worth it melihat adanya Clay yang tumbang, gak bisa inisiasi, sedangkan biru di belakang sana dengan bebas banget untuk bisa memberikan deal damage free tapi Albert berhasil mendapatkan Parpo Bapak kali ini ini berarti teamfightnya akan sedikit berbeda dibandingkan fight sebelumnya dan bukan cuma itu si 4 melawan 4 posisinya sementara Skylar dia bisa mengincar ke arah yang berlawanan mungkin dia melakukan mirror atau bahkan mungkin datang dengan chase wave-nya karena Wah. kita tahu sekarang R7 sudah mulai mengharap di depan sana Winter sudah dimiliki dari Saranswello daerah berada di kasapan IBOVEDOMEN FLECKER di balas FLECKER uh. dan ternyata masih bertahan di depan sana enhance Lord, berhasilkah memecahkan satu buah turet, ataukah lebih terlebih dahulu Cusur. nampaknya di tangan Lord yang mengamuk <kil Avenge> dengan kapaknya? <sporting> <SES> Masih bisa untuk diamankan nampaknya ketiga. Iya terlebih yes. dahulu, kapak emang ngamuk kapaknya mengamuk, kayak mana? Ketampol ah. juga lu. <laughs> Oke, <Okay>, Profesor, silahkan. <laughs> Nih hafalnya benar-benar jadi Natalia Shotgun ya. Kita tahu bahwa dengan heptasis, apalagi dengan Malefic roar, Uh, itu tembus banget ke arah teman-teman dari arah Kihoshi. Terutama untuk Albert, mungkin dia harus lebih berhati-hati. Karena silent-nya itu akan menghentikan pergerakan dari Wah, Defense ada Force. Ada Don't Gede. Run Wolf King, dan bahkan Web Dragon-nya ke arah seorang biru Tapi kita masih dipanggil itu saja. Tidak bisa menyelamatkan dirinya dan bahkan birulnya nya Siapa yang mau dikejar, dan bahkan Aral itu sudah mulai wow, masuk. Tapi si vehicle-nya juga. Tidak, tidak ada rasanya, dan bahkan kita lihat dari biru yang mencoba untuk langsung hapus kerabat tempat dia Diamankan dua tuh, red ketiga, dan bahkan kita lihat sendiri. Albert yang tidak mau membuka, oh masih oh. mencoba untuk menahan, membersihkan satu Minion. Tidak ada temple supply, masih ada visk voice, oh. dan kita ada vale, vale, backdoor, backdoor, backdoor, tapi belum ada Minion. Dan masih bisa untuk ditahan oleh Arargyoshi. Ini bici nih. Masih kecil bencananya, tapi ini menjadi sebuah tamparan keras untuk tim Marky Di menit yang ke-17, ingat 3 menit lagi, maksudnya menit 20 dan bahkan mereka akan kembali hidup ketika tumbang lebih lama lagi. Tapi di tengah sana, base tak akan menjadi pilihan, bisa fokus, besar dengan biru. base bakal dipercepatkan, atau ternyata mereka memilih mundur daerah. Memaksa Majuka cukup berbahaya. Albert melakukan clear yang terlebih dahulu. Leaning Vance menjadi prioritas utama untuk tim Arkeosi. Bukorin. Wow, ini benar-benar pede banget anak-anak Rebellion. Mereka walaupun sudah mulai... Dapetin semua turret dari RR, Hoshi, RR Hoshi, tapi mereka tetap disiplin, sabar, dan kayanya. uh Mereka menunggu untuk Lord datang ke Line of uh, Aku lebih notice Albert dengan full damage. Windtalker di tangannya. Ini benar bener ben langsung nge-burst ya? Do or die. Do bahkan. Or die yeah. Yeah. Yeah, ini istilah yang paling cocok kayaknya, di, akan diperlihatkan oleh RR Q Hoshi, Albert, tapi kali ini... Layer head-to-head by Lita, kita bisa melihat Skylar dan juga Birul dengan perbedaannya. Kill participation, yes, udah kelihatan. Dari segi fightnya, Birul itu selalu berada di dalam lini tengah dari teman-teman Rebellion Zion. Hmm. Mungkin untuk Skylarnya yang sekarang lagi ngedorong, lagi manjangin laning phase-nya, kita akan melihat dia hadir nanti di team fight dengan Chase Fate. Tapi Falca bisa pick off dari Skylar, that's why Skylar yang gak jadi pilihan. Albert mengikar belakang. 12 detik lagi tapi lihat Albert seorang diri as respect mencoba membalikan keadaan. lepas oh, sana mencoba membalikan keadaan lihat. Parpold masih tumbangkan tapi dua orang memisahkan seorang disat. R menjadi korban masih ada yang melindungi. Pasar dari dan Peffer lihat di sini. Dede from Vancouver seven day R seven still survive. Lord serbuka dengan sangat bebas tapi ternyata Parpold Paul tidak ada di tangan Albert. Sorry to say Albert tidak berhasil memegang Parpoldnya again dan lagi. Yes, yes, ya yes. tidak adanya retribution juga tadi di tangan seorang Albert yang sudah digunakan karena telianya. Tapi kita lihat di sini tiga detik lagi retribution-nya bakal ready. Sedangkan Jisa masih belum ada retribution, tidak mau dipaksa untuk Lord yang terhormat dan bakal 7 membuka sendiri sana tidak ada pelikar Hati-hati ada -hati, Immortality 7 tumbang. Masih ada Immortality mencoba untuk hidup kembali tapi terlalu cepat begitu saja Albert yang langsung masuk tanpa ada buff Ini akan menjadi satu team fight yang sedikit memaksakan karena tidak adanya energi dari seorang Linnya mendapatkan kuda kedua tapi tapi harus menghilangkan dirinya. Triple kill diamankan oleh seorang Cecilion. Skylar? Oh my God, Skylar, what are you doing? Skylar versus everybody that's ilang. Wow, wow, wow. Pimpin wow. by everybody. Wow. Ini bencana. Oh, oh, oh. Aral akan ke one strike boost. Lihat, pimpin bersimpin no by Dan bakal ini menjadi game Wow Benar-benar, oh? tidak mau langsung pulang Wah wow, Dia menuju langsung ke game yang ketiga setelah ini Yang kira yang kanan yang ngomong? Yang Rebellion Xion Kiri, kenapa? Uh, nggak, aku lagi Ada yang teriak, aku sudah ngapain gak sih? Ya, yang paling sering ya Ketika kita memenangkan sebuah match Antara ngapain woi Ngapain, mau kemana? mau kemana Rata Atau yang terakhir, yang mungkin akan diperlihatkan juga sama Godiva terakhir kali ya apa? Tutor deh. Tutor deh. Mau menang. Kayak itu, salah satu contohnya. Oh. Tapi ini membuka mata kita... ...dengan tadi sempat kita lihat prediction... ...by tiktok juga. Dan ini adalah persenan yang... 12 ...dipatahkan... Yeah. ...oleh teman-teman dari Rebellion Zion. Dengan game yang menarik sekali... Natalia yang sempat di-ban di game yang pertama... ...mengingat ini adalah Araki Hoshi yang selalu melakukan ban terhadap Natalia. Dan di game yang kedua, mereka melepaskannya dan lebih memilih melakukan band terhadap Popeus.